Mohon perhatian. Pada pengunjung yang belum subscribe, kami ingatkan agar segera menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon perhatian. Kepada seluruh penumpang bus PO Haryanto dengan nomor lambung 012 dari terminal poris tujuan Yogyakarta akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di luar dimohon segera memasuki bis sesuai nomor tiket tempat duduk masing-masing. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang di Sudiru Jaya dengan nomor lambung 098 dari Terminal Pondok Pinang Tujuan Magetan akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di luar dimohon segera memasuki bis sesuai nomor tiket tempat duduk masing-masing. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Mohon perhatian. Kepada seluruh penumpang bus Rosalia Indah nomor lambung SHD 112 dari Bogor tujuan Blitar akan segera diberangkatkan. Penumpang yang masih berada di luar dimohon segera memasuki bus sesuai nomor tiket tempat duduk masing-masing. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Mohon perhatian, kepada seluruh penumpang bus agramas BM-062 dari Bogor tujuan Yogyakarta akan segera diberangkatkan. Untuk penumpang yang masih berada di luar dimohon untuk segera memasuki bis sesuai nomor tiket tempat duduk masing-masing. Terima kasih dan semoga selamat sampai tujuan. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang bis Gunung Harta dengan nomor lambung GHTS 081 rute Jakarta menuju Denpasar akan segera diberangkatkan. Untuk para penumpang yang masih berada di luar dimohon agar segera memasuki bis sesuai nomor tiket tempat duduk masing-masing. Periksa barang bawaan Anda dan pastikan tidak ada yang tertinggal. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.